Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah Muhammad wa Dalam kesempatan yang singkat ini kita mengambil tema eksklusivitas puasa membawa rasa empati manusia puasa pada dasarnya adalah pelemahan raga dan pelemahan jiwa pelemahan raga dengan menutup suplai makanan yaitu makan dan minum pelemahan jiwa yaitu dengan menahan segala godaan manusia di mana raga untuk hidup harus makan dan minum sedangkan jiwa untuk bereksistensi adalah memenuhi segala keinginannya tetapi puasa adalah proses mematikan jiwa dan raga dengan menghentikan suplai makanan dan menutup semua keinginan maka tidak heran jika hal ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu Nabi Seluruh perbuatan amal ibadah manusia itu pahalanya untuk dirinya sendiri ilasau kecuali puasa kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Karena untuk kuwana jizibi Maka aku sendiri Yang akan memberi pahalanya Karena pahala yang sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah Maka dalam kitab Durotun Nasikin dijelaskan ada beberapa pendapat Kenapa Kok pahala puasa begitu disimpan Seolah-olah doorpressnya dari pahala Anak Adam itu adalah puasa segala amal ibadah pahalanya diketahui dan kembali ke dirinya tetapi puasa pahalanya untuk Allah dan tidak diketahui oleh siapapun dalam pendapat mengatakan bahwa karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh unsur riak ibadah yang lainnya bisa Rasa pamrih terhadap yang lain bisa, tapi puasa tidak bisa. Ada yang mengatakan bahwa karena puasa yang begitu diagungkan itu, karena di dalamnya adalah mengandung unsur ketuhanan, yaitu dengan tidak makan, tidak minum, tidak bisa memenuhi hawa nafsunya, dan itu sama seperti dengan sifat Allah. Satu-satunya ibadah. Maka disana distarakan, maka Allah menjanjikan anak Azizib dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena di sana distarakan dengan sifat ketuhanan. Pendapat yang lain berbeda yaitu bahwa puasa begitu agung itu karena memang derajatnya ditinggikan. Fa kata Allah karena sungguhnya puasa untukku itu disetarakan dengan kalimat seperti Ka'bah yaitu Baitullah jadi setara diagungkan pendapat yang berbeda lagi ada yang mengatakan bahwa puasa itu sama dengan sifat malaikat yang tidak makan tidak minum dan tidak punya nafsu sehingga di sana hanya kebaikan yang terus-menerus ditunjukkan dari berbagai pendapat tadi dan sebagainya intinya bahwa puasa yang begitu eksklusif nilai pahalanya dibanding pahala yang lain sebagainya ibadah -ibad yang lain sebagainya itu men memaksa kita sebagai manusia untuk tumbuh rasa empati kepada sesamanya di saat kita lapar di saat kita haus dahaga saat kita lemah, semuanya di samping spiritualitas kita meningkat tinggi di hadapan Tuhan, maka rasa kemanusiaan itu juga harus tumbuh tebal. Saat kita lapar, kita ingat orang-orang yang kekurangan. Saat kita haus pun demikian, maka di bulan puasa ini, intinya di samping adalah spiritualitas yang sangat tinggi. Maka sosial harus lebih kuat Yaitu merasakan bagaimana ketika orang-orang itu tidak makan Maka tol ukur kesalehan kita diterima atau tidaknya Meningkat atau tidaknya Puasa itu yaitu perilaku kita setelah puasa Seperti apa rasa empati terhadap kemanusiaan Kalau membiarkan orang lain masih kelaparan Membiarkan tetangga kita masih kekurangan Berarti laki-laki puasa kita Sebagaimana biasanya Ya hanya rutinitas biasa Tanpa ada bekal apapun yang membekas Maka Sekali lagi eksklusivitas puasa tadi itu yaitu Yang nilainya sangat-sangat Besar Dan disimpan oleh Allah Itu semuanya Adalah bekal kita Karena kita di hadapan Allah Tidak mungkin bisa Hanya mengandalkan amalan-amalan yang Jauhir, itu maksudnya yang bisa dipandang dan dikalkulasi pahalanya. Perlu diingat, Bahwa kebaikan yang diperbuat oleh manusia itu akan dilipat gandakan dari sepuluh ila sampai tujuh ratus kelipatan pahalanya maka di akhir ramadan ini di sepuluh terakhir di manis sepuluh terakhir itu adalah proses it nar yaitu kita dijauhkan dari api neraka semoga di terakhir ini pula Lelatul Qadar laki-laki menimpa kita sehingga proses amalia kita yang sebelum-sebelumnya adalah kekurangan serba kekurangan maka kita berdoa bisa diselesaikan selesaikan bisa ditambal serba kekurangan yang tahun kemarin itu oleh puasa hari ini. Akhirnya, terima kasih. Saya akhiri, wa wa wa wa wa wa wa